Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel Kusuma Croker. bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian bisa ikutin terus di video selanjutnya nah oke okay, jadi hari ini hari Minggu dan suami aku kerja James kerja kalau weekend dan biasanya kalau hari minggu tuh aku suka meluangkan waktu untuk bikin masakan. Dan hari ini aku pengen bikin pisang goreng. Aku udah ada, oh, udah ada pisangnya di sini. Ini namanya pisang lady finger. Dan kemarin tuh aku udah sempet searching resep bikin pisang goreng. Ternyata di Indonesia tuh banyak macem-macemnya ya. Pisang goreng, ada pisang goreng ibu siapa gitu ya. Tapi ini aku kemarin kena nonton-nonton YouTube, aku lihat namanya uh, Inces Bolang dia YouTuber di Utrecht, kalau gak salah um, semoga aku bener uh, nyebutin nama kotanya di Utrecht dan aku mau meng resepnya dia dan aku mau bikin hari ini jadi uh, resepnya tuh unik banget jadi gimana cara bikinnya? akan aku videoin supaya kalian tahu bahan-bahannya untuk bikin pisang goreng kali ini Oke, okay, sebelum aku mulai memasak mau pakai apron aku dulu atau celemek jadi jangan kemana-mana. Nah ini dia, aku pakai apronnya dulu, Lucu ya. Ini punya mama bapak aku, dia bilang katanya belinya di Spain di Spanyol pasti liburan dan aku suka banget jadi aku pinjem aja buat masa kali ini oke okay. ini aku pake jepitan dulu gimana kalian bosen gak selama harus tinggal di rumah? kalau aku sih bosen ya gak sabar pengen window shopping keluar cuci-cuci mata ya kita ke Biasanya kayak ke mall gitu kan, kalau di Indonesia tuh aku seneng banget Jalan sama mamaku, sama teman-teman aku Hai Junita, Putri, aku biasanya jalan sama mereka Kalau sama teman temen aku, biasanya kita janjian uh, setelah pulang kerja ya Jadi eh, ketemuan jam 7 malam, bisa di, di KFC atau di Ceko Terus sampai, bisa di sana tuh ya, ngabisin waktu sampai mulai tutup gitu ya Sampai diusir-usir, hai Mbak, maaf ini kita udah mau tutup, jadi kita harus pulang gitu ya Um, ya aku kangen banget sama teman-teman aku di Indonesia. Semoga mungkin tahun depan aku bisa balik ke Indo ya, jadi bisa ketemu sama teman-teman dan keluarga di Indonesia. Oke, okay, sekarang langsung aja aku pengen tunjuk kalian, tunjukin ke kalian bahan-bahannya apa aja dan langsung aja kita. Jadi bahan-bahannya ada tepung terigu, ada cooking salt, jadi bisa pakai garam apa aja. Kalau aku di sini pakai cooking salt, lalu juga pakai Coca Cola. Ini dia resep yang pengen aku coba banget, dari Inches Bolang di Utrecht Dan ada pisang juga, ini namanya pisang ladyfinger um, Aku nggak tahu ya kalau di Indonesia tuh namanya apa Lupa aku namanya, biasanya sih ini yang mama aku beli ya Lalu udah ada mangkok, ada pisau, um, sendok, dan kocokannya Lalu langsung aja kita bikin Oke, okay, jadi yang pertama itu kita masukin tepung terigunya dulu Masukin tepung terigu Kalau yang aku lihat tadi videonya Inces Bolang Dia itu masukin tepung terigunya secukupnya aja Sesuai sama berapa banyaknya pisang yang kalian pakai Jadi aku pakai secukupnya juga sau ini garamnya halus ya kalian bisa pakai garam yang apa uh, ada di rumah yang kalian ada di rumah Dipakein garam garam itu punya Lalu aku menggunakan Coca-Cola, jadi kita nggak perlu tambahin air dan gula, cukup Coca-Cola aja Ini nanti akan manis Alright Aku tuangkan Coca-Cola Lihat disini ada Coca-Cola sudah aku masukin, lalu kita aduk Yang bikin aku penasaran kenapa aku pengen coba resep ini Karena um, Aku pengen tahu apakah nanti rasa pisang gorengnya ada rasa-rasa kekola Atau um, Seperti biasa aja gitu ya, Saya pisang gorengnya manis gitu Jadi aku pengen coba Dan kalau aku lihat dari hasil videonya itu juga Pisangnya itu crispy gitu Jadi aku mau coba, ini aku aduk dulu dan aku juga akan potong-potong pisangnya misalnya kalian pengen ngecek um, minyak ini sudah panas sebelum Kalian bisa pakai spatula yang dari kayu Dan kalau misalnya sudah berbuih Atau ada bubble seperti ini Berarti tandanya minyaknya sudah panas ya. Berarti ini kita siap untuk menggorek pisangnya. Oke. Semoga ini minyaknya nggak terlalu panas ya. Karena kalau terlalu panas juga nggak bagus. Nanti pisangnya akan cepat gosong. Ya ini dia. Kita masukkan. Ya, ini aku... Tambahin adonannya di atas Karena aku suka banget sama adonan pisang Kalian juga pasti suka kan Kalau misalnya pisang goreng tuh yang banyak tepungnya Oke okay. Nah ini dia, ini belum aku balik Biarin aja dulu warnanya hingga keemasan Baru aku balik lagi Dan apinya, api sedang saja Supaya tidak terlalu gosong Ini aku lihat dulu Nah, lihat deh Nah, kayak gitu baru aku balik Jadi udah agak keemasan Baru dibalik pisangnya Supaya nanti hasilnya crispy Ini dia, aku tiriskan dulu. Dan aku akan siapin ice cream karena nanti kita akan makannya pakai ice cream. Oke? Okay? Okay. Enaknya pakai topping apa nih guys? Um, aku ada ice cream, ada madu, ada meses juga, meses seras. macam Jadi, apa kita masukin aja semuanya? Ya. Aku juga harus susu manis I don't know Well, kita akan kasih ke mamah mertua Ini aku siapin Tisu Supaya minyaknya lebih Ini ya, meresap Oke, okay, ini aku taruh di tisu dulu Seperti ini Dan ini ada yang Crispy-nya Ini, coba dulu Hmm Hmm? Uh! mental mentah Crispy banget Nice! Oke okay. Dan ini Tadi kan aku pakai Coca-Cola ya tapi enggak ada sama sekali rasa Coca-Cola-nya Jadi it's fine, sama aja kayak Kalau kalian pakai um, air dan gula sama aja seperti itu Jadi enggak ada rasa coca cola -nya. jadi it's fine Oke, okay, sekarang aku tata dulu okay. Ini ada ice cream-nya Wah, oh, wow. ice cream coklat pisang goreng kita masing-masing dua lalu kita kasih ice cream si ice cream Seperti itu. Dan kita kasih madu di atasnya. Dan ya, yeah, seperti ini. Nah, aku akan taruh lagi di sini juga. Nah, pisang gorengnya udah jadi. Ini aku tambahin ice cream sama... Kondens milk atau susu kental manis Dan sekarang aku mau kasih ke mama mertua juga, supaya dia bisa cobain Kita lihat reaksinya, apakah dia suka? Yeah. Oke... Okay. Sekarang aku bersama mama mertua Mama mertua, Yes, mama mertua And then we will try the fried banana And then I put some chocolate ice cream And then I put like a little bit honey on the top for mm -hmm. you I put just a little bit condensed milk for myself Like this Very cool Yeah, looks funny Let's try So can you believe I put Coca-Cola for when I mix all the flowers? Oh, for the batter? Yeah, for the batter Oh, that's different? Yeah, so I didn't put any more sugar Mmm. <laughs> Inna the Kali. Mmm. Mm. Mmm. You have to stay and live with me forever. Yeah. <laughs> you have to uh, talk with James about that. Then. I will tell your husband on keeping you. Yeah. <laughs> I will be your everyday chef mm. Mm. Mm. Mm. Mm. We will get fat Yeah, we will get fat <laughs> But it's good Good A few moments later. Well, mm. I have finished, oh, finished. Yes, all mine. Oh, you finished all. Hmm, mm. you must be really happy with that. Oh, I was. Really mm -hmm. yummy. Yes. Mm. I still have one left. And here yeah. look, look under there. What? What? <laughs> <laughs> Is this mine? Are you sure you don't eat mine? Mm. Well. I'm sure it was. Aku yakin banget tadi masih ada satu ya seperti tadi mama mertua itu makan. <laughs> <don't eat> mine. <laughs> oh, will see in the video because I recorded before. Oh. <laughs> so how is it? Very good, very good. So yes. Enak. sekali. enak sekali. We will cook something else maybe next week when we have a day off together. Please subscribe to Kasuma's YouTube channel. Yes. And watch her videos. Mhm. Mm and we will see you next time. Yes. We and look forward to it. Mhm. Mm and then I will make more video with my mother-in-law again. Uh, yes. Yes. Hopefully the COVID-19 will be finished. finished, and then we can go to the market again together. Yes on way to do window shopping Definitely. that's right mm. Mm. all right. thanks bye. for watching bye bye sampai jumpa lagi sampai jumpa <laughs>